Pilar cahaya kehancuran merobek langit dan terbang ke kejauhan. Namun, seluruh dunia masih terpengaruh oleh suara gemuruh memekakan telinga yang ditinggalkan oleh raja kursi surga sebelum kematiannya. Selain itu, suara itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebrutalan pada zaman kuno untuk memenangkan perang dunia yang hebat, dunia membayar harga yang sangat menakutkan, bahkan. Banyak praktisi top meninggal dan leluhur simbol yang legendaris bahkan harus menyalakan reinkarnasinya untuk mendekati perang. Namun, apakah adegan dari sebelumnya akan diundangkan kembali sekarang? Berdiri di padang pasir, banyak orang yang menatap langit dengan wajah pucat. Meskipun mereka tidak dapat melihat di luar langit, mereka samar-samar dapat mendeteksi aroma yang dipenuhi dengan keputusasaan. Lagi pula, mereka tahu bahwa jika Kaisar Imo turun ke dunia ini, kemungkinan tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Mungkinkah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini harus menderita nasib menyedihkan yang diperbudak oleh Suku Imo? Kaisar Imo, dia benar-benar telah melarikan diri dari segelnya dengan ekspresi yang hilang di mata mereka. Para master kuno menatap alam semesta. Sementara itu, jejak ketakutan benar-benar ada di mata mereka. Jika mereka hanya melawan penjara iblis, mereka masih memiliki tingkat kepercayaan diri bahwa mereka dapat memusnahkan musuh-musuh mereka. Namun, sampai sekarang, bahkan keinginan mereka untuk bertarung sangat padam. Ini semua karena dua kata, Kaisar Imo. Bagaimanapun, mereka telah melalui bumi yang mengguncang perang dunia besar kuno, dan mereka jelas tahu betapa menakutkannya Kaisar Imo. Lindong menatap individu yang tak terhitung jumlahnya, yang telah tenggelam dalam keputusasaan secara instan, sebelum dia tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sepertinya mereka telah dimainkan untuk orang bodoh. Selama ini, mereka percaya bahwa Heaven Heavenseed King dan gengnya adalah lawan terakhir mereka. Namun, yang terakhir dan gengnya tidak punya niat bertempur melawan mereka. Alih-alih, rencana mereka maniak dan menakutkan. Bahkan, kemenangan pasti akan menjadi milik mereka jika mereka berhasil. Ini karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi jejak Kaisar Imo. Semuanya, tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka, meterai antara pesawat diciptakan oleh guru. Karena itu, bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah saat kerumunan itu tenggelam dalam keputusasaan? Suara dingin yang sedingin es tiba-tiba terdengar. Selanjutnya, semua orang melihat Ying huan, huan menggosok jejak darah di sudut bibirnya. Sebelum matanya yang cantik dan jernih berbalik untuk melihat melampaui alam semesta. Ying Huan-Huan membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, aura dingin di langit menggumpal dan berubah menjadi cermin es raksasa. Faktanya, cermin es sejernih kristal dan sepertinya bulan dan matahari bergerak melewatinya. Akhirnya, gambar di cermin perlahan menjadi gelap, seolah-olah itu mencerminkan kekosongan yang gelap dan kosong. Dalam kehampaan yang gelap, kerumunan secara bertahap melihat formasi kuno yang menjulang tinggi, seolah tak ada habisnya. Formasi itu tampak sangat tidak jelas dan ketika seseorang melirik, kekuatan Yuan seseorang mendidih. Bahkan, Yuan Power seseorang hampir menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Banyak sinar cahaya ditumpuk di atas satu sama lain sebelum mereka memblokir segala sesuatu di belakang formasi itu. Namun, kerumunan masih samar-samar dapat menemukan celah besar di belakang formasi itu. Selain itu, celah itu tampak seperti mulut iblis jahat dan ada kejahatan yang tak ada habisnya mengalir keluar dari dalam. Namun, mereka semua dengan kuat terhalang oleh formasi kuno dan tidak bisa menyerang dunia ini. Apakah ini? Segel di antara pesawat yang ditinggalkan oleh leluhur simbol legendaris. Semua orang melihat formasi perkasa ini dalam kehampaan yang gelap, sebelum mereka bergumam sendiri. Bang, jelas, pemandangan yang terpantul dalam cermin cahaya ini adalah pemandangan yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, orang banyak segera melihat pilar cahaya kehancuran melintas di kehampaan kosong yang gelap sebelum itu dengan kejam menabrak formasi purba. Seperti ratusan ribu meteorit berdengung. Meskipun mereka berada sangat jauh, semua orang bisa merasakan dunia bergetar begitu tabrakan terjadi. Bahkan, semua kekuatan Yuan alami di dunia dengan cepat melarikan diri dan tersebar. Kerumunan itu menatap dengan penuh perhatian pada formasi kuno. Sementara itu, mereka merasa seolah-olah hati mereka telah mencapai tenggorokan mereka. Ini karena segel yang ditinggalkan oleh lambang simbol adalah harapan terakhir mereka. Faktanya, jika segel ini benar-benar rusak, maka setiap makhluk hidup di dunia ini akan hancur. Setelah pilar cahaya kehancuran bertabrakan dengan formasi, semua orang melihat gelombang energi setinggi 100.000 kaki menyapu keluar dari dalam segel seperti badai. Sementara itu, cahaya kuno meletus dari dalam segel pada saat ini. Cahaya itu tampak sangat tidak jelas dan mereka tampaknya berubah menjadi sosok tua yang berpendar, yang begitu tinggi sehingga ia melampaui batas pandangan seseorang. Setelah itu, sosok bercahaya besar itu mengusap tangannya yang besar, sebelum gelombang kejut destruktif itu menghilang secara diam-diam. Guru, ketika kelompok Live Deat Master melihat sosok tua ini, mereka tertegun sesaat ketika mereka bergumam. Segera setelah itu, banyak gelombang kejut yang merusak terus melaju ke depan. Namun, mereka berulang kali dihadang oleh sosok bercahaya itu. Bahkan, sepertinya mereka berdua mengalami kebuntuan. Semua orang menatap jalan buntu ini dengan hati mereka di mulut mereka. Sementara itu, tanpa disadari, tangan mereka semua basah oleh keringat dingin. Lindong juga menatap dengan penuh perhatian pada adegan yang dipantulkan di cermin, bahkan tanpa berkedip matanya. Dia pernah ke tempat itu sebelumnya Di masa lalu Ketika dia menyempurnakan simbol ancestral spasial Dia pernah ke tempat itu dan dia secara pribadi mengalami betapa menakutkan formasi segel Oleh karena itu Meskipun penghancuran diri avatar iblis itu juga sangat menakutkan Sepertinya tidak ada upaya sederhana untuk mematahkan segel Kebuntuan berlanjut untuk waktu yang lama Selanjutnya semua orang melihat bahwa pilar cahaya kehancuran secara bertahap melemah Jelas, kekuatannya perlahan-lahan abis Sorak-sorai yang mengguncang bumi segera meletus di gurun Memang, meskipun Raja Kursi Surga menggunakan semua tekniknya Itu jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus memecahkan segel simbol Ancestor Apapun, tidak mungkin Raja Kursi Surga bisa memegang lilin kepada lambang simbol Meskipun demikian, ketika Lindung mendengar bumi bergetar mengaung, dia tidak membiarkan penjagaannya turun. Sebaliknya, dia terus menatap cermin es dengan penuh perhatian. Sementara itu, ketika dia menatap sosok cahaya bercahaya kuno di atas segel, sebuah perasaan gelisah tiba-tiba melonjak dalam hatinya. Kenapa dia merasa mual, Lindung mengangkat kepalanya dan menatap Ying Huan Huan. Hanya untuk melihat bahwa dia telah mengepalkan gioknya seperti tangan pada saat ini. Sementara itu, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin sedingin es. Bang, sementara Lindung merasa gelisah di dalam hatinya. Segel di antara pesawat, yang tercermin dalam cermin, tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan, sepertinya sosok jahat yang kabur tiba-tiba muncul di belakang segel. Swash, segel itu bergetar dengan meningkatnya intensitas. Tiba-tiba, sinar cahaya hitam kecil melesat keluar dari balik segel, sebelum dengan kejam menembus area antara alis sosok simbol Ancestor yang bersinar. Tiba-tiba, sorakan yang memenuhi langit terhenti. Banyak orang menatap kaget pada serangan yang tampaknya tidak mencolok itu, sementara mata mereka semua penuh dengan kejutan. Dari mana datangnya serangan itu? Selain itu, bagaimana cara menembus segel antara pesawat? Kaisar Imo Xing Huan Huan mengertakkan gigi peraknya sebelum Aura Sedingin Es segera menyapu dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, wajah para Master Kuno juga menjadi pucat. Ini karena mereka bisa mendeteksi fluktuasi familiar dari serangan sebelumnya. Bahkan, itu milik Kaisar Imo. Lin Dong juga menatap adegan ini dengan kaget di matanya. Dengan mengambil keuntungan dari pembukaan yang dibuat oleh Raja Kursi Surga, Kaisar Imo telah bergerak. Selama ini, apakah mereka berencana melakukan serangan menjepit dari kedua belah pihak untuk menghancurkan segel di antara pesawat? Bahkan, kemungkinan bahwa Raja Kursi Surgawi tahu sejak awal bahwa mereka tidak dapat menghancurkan segel di antara pesawat sendiri. Bahkan, untuk mencapai langkah ini, mereka harus meminjam kekuatan Kaisar Imo. Karena itu, apa yang mereka lakukan hanyalah membuat celah dan mengacaukan segel. Ini selanjutnya akan memungkinkan Kaisar Rimo untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menemukan celah untuk bergerak. Namun, bagaimana dia mengatur waktu serangannya dengan begitu sempurna? Ketika dia memikirkan hal ini, tubuh Lindung tiba-tiba bergetar. Mungkinkah Kaisar Rimo menyelidiki menggunakan tangannya? Bahkan, mungkinkah itu ribuan tahun yang lalu? Ketika Kaisar Rimo disegel, dia sudah memperkirakan apa yang akan terjadi hari ini. Apakah itu sebabnya dia memutuskan untuk merobek salah satu lengannya sendiri dan menggunakannya sebagai tahil alat untuk mempersiapkan kembalinya dia di masa depan? Dia sebenarnya secerdas dan licik ini. Bahkan, dia bahkan berhasil memprediksi apa yang akan terjadi ribuan tahun ke depan. Tubuh lindung gemetar dengan lembut. Musuh yang menakutkan. Imo, Kaisar, banyak ahli dari pasukan aliansi melihat cermin es dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Di tempat itu, sosok bersinar kuno perlahan memudar. Jelas, setelah ditembus oleh sinar cahaya hitam kecil itu, ia telah merusak keseimbangan sempurna dari segel. Lord Simbol Ancestor, para ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok bersinar kuno yang memudar, sebelum mereka tanpa sadar berlutut. Setelah itu, raungan bergema di langit. Lagi pula, mereka tahu bahwa jika garis pertahanan terakhir mereka terputus. Seluruh dunia akan sepenuhnya terkena taring Imo Lindung mendengar raungan yang bergema di langit. Suara mereka semua penuh dengan kesedihan, ketakutan dan keputusasaan. Bahkan, rasanya seolah kiamat akan segera tiba. Berdiri di langit, Ying Huan-Huan mengepalkan gioknya seperti tangan dengan erat. Sementara itu, gigi peraknya menggigit bibir merahnya dan bahkan ada bekas darah merembes keluar. Sementara itu, Kelompok Live Dead Master memiliki wajah yang benar-benar pucat. Sosok bersinar kuno menjadi semakin pingsan. Namun, saat dia hampir menghilang, emosi tiba-tiba muncul di matanya yang cekung. Ketika dia berbalik untuk melihat cermin es, senyum muncul di wajahnya yang sudah tua. Tidak perlu putus asa, suara Manula, yang tampaknya berasal dari jauh di luar langit, bergema di seluruh dunia dengan santai. Segera. Suara itu menyebabkan banyak orang bergetar. Sebelum mereka semua mengangkat kepala mereka dengan shock dan menatap cermin es. Guru, kelompok live Dead Master juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka menatap sosok tua bercahaya di cermin es. Yang akan menghilang. Sebelum mereka tiba-tiba berlutut. King Huan-Huan mengangkat wajahnya yang cantik sebelum dia terkejut melihat sosok yang bersinar itu. Murid-murid aku. Kaisari mungkin telah meninggalkan langkah tersembunyi di dunia ini, tetapi hal yang sama dapat dikatakan untukku. Langkah tersembunyi aku adalah kamu semua. Aku percaya bahwa dalam perang dunia besar berikutnya, kamu semua akan dapat melindungi hal-hal yang kamu pedulikan. Petik dua. Mata sosok cahaya itu tampaknya menembus ruang dan waktu sebelum dia mengunci matanya pada Ying Wanwan. Binger. Ketika ada sesuatu di dunia ini yang ingin kamu lindungi dari lubuk hatimu, saat itulah kamu akan memiliki kekuatan yang nyata. Di masa lalu, ketika aku melihat kamu untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Haha. Kali ini, kita harus mengandalkanmu. Tolong jangan salahkan guru karena memberikan beban berat kepada kamu. Petik 2. Sosok bersinar kuno memberi senyum hangat. Setelah itu, ia lenyap sepenuhnya dan hanya segel yang tidak lengkap di antara pesawat-pesawat yang dengan keras kepala tetap ada. King Huan-Huan menatap sosok bercahaya, yang telah menghilang, sebelum air mata seperti kristal bergulir di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia dengan lembut menyeka mereka sebelum dia tampaknya tersenyum sendiri. Guru, kamu dapat yakin, muridmu tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2 dia berdiri di langit, sementara rambutnya yang panjang seperti kristal menari dengan angin. Pada saat ini, dia tampak sangat sakit hati. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1300, Keputusan. Angin kencang bertiup melintasi padang pasir yang luas, sementara pasir kuning menembus tempat itu. Sementara itu... Banyak ahli kuat dari tentara aliansi memiliki ekspresi pucat di wajah mereka saat mereka menatap cermin es besar di langit. Sampai sekarang, meskipun segel antara pesawat masih tercermin di cermin es, karena sosok bersinar kuno perlahan-lahan menghilang, jelas bahwa tulang punggung utama formasi secara bertahap akan melemah. Setelah tulang punggungnya patah, apakah segel di antara pesawat masih bisa menghalangi Kaisar Imo? yang sudah melarikan diri dari segelnya sendiri. Bahkan, begitu segel antara pesawat pecah dan Kaisar Himo turun ke dunia ini sekali lagi, adakah orang di dunia ini yang bisa menghentikannya? Banyak orang memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, sementara mata mereka semua dipenuhi dengan keputusasaan. Apakah ini hasil akhir dari semua kerja keras mereka berdiri di langit? Ketika kelompok Live Dead Master melihat adegan ini, Semuanya menghela nafas pelan. Setelah itu, mereka mengangkat kepala, sebelum mereka melihat sosok halus dan memikat di langit. Saat ini, dia berdiri di langit, sementara rambut panjang kristal menari dengan angin. Pada titik ini, dia kemungkinan besar satu-satunya yang mungkin bisa membalikkan situasi. Mungkin itu karena mereka telah mendeteksi di mana kelompok live Dead Master telah mengarahkan perhatian mereka. Banyak ahli dari tentara aliansi juga mulai menoleh, sebelum mereka memusatkan perhatian mereka pada Ying Huan-Huan. Setelah semua, berdasarkan kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhur simbol sebelum dia menghilang, jelas bahwa kunci untuk membalikkan keadaan berbohong dengan Ice Master yang legendaris. Mungkin dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi. Dan menyelamatkan setiap makhluk hidup di dunia ini dari nasib menyedihkan yang diperbudak oleh Himo. Lindung menatap sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang telah berbalik ke arah Ying Huan Huan, sebelum dia menyadari bahwa mata mereka semua dipenuhi dengan harapan dan harapan. Itu adalah satu-satunya harapan yang bisa mereka lihat di tengah keputusasaan. Namun, beban harapan dan harapan semua orang tampaknya telah menciptakan tekanan besar dan tak terlihat. Tekanan ini seberat gunung dan sangat menekan bahunya yang lembut. Lindung menatap sosok cantik yang berdiri di langit, sebelum hatinya mulai terasa sakit. Segera, dia mengepalkan giginya dengan lembut sebelum dia memalingkan kepalanya. Berdiri di langit, sementara dia sedang menatap oleh banyak orang dengan harapan di mata mereka. Ying Huan-Huan perlahan menundukkan kepalanya. Namun, dia tidak melihat orang-orang ini yang sekarang menganggapnya sebagai penyelamat dunia. Sebaliknya, yang dia lakukan adalah melihat Lindong. Lindong sedang melihat kecakrawala dan sepertinya dia belum mendeteksi tindakannya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berpaling. Sementara itu, banyak orang di tempat ini terkejut ketika mereka berbalik untuk melihat Lindong dengan bingung. Jelas, mereka tidak dapat memahami hubungan antara mereka berdua. Kebuntuan di antara mereka berdua berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, Lindong melengkungkan bibirnya. Sebelum dia berbalik dan menatap langsung ke arah Ying Huan-Huan. Sementara itu, mata jernih yang terakhir diam-diam menatapnya. Bahkan, sepertinya ada emosi yang sangat rumit yang mengalir di dalam diri mereka. Namun, ketika Lindong melihat matanya, dia merasakan kilatan ketidakpastian di dalam hatinya. Saat ini, Kaisar Imo telah melepaskan segelnya dan dia melihat dunia ini dari luar celah di antara pesawat. Namun, jika Kaisar Imo ingin menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh guru, ia akan membutuhkan setidaknya satu tahun untuk melakukannya. Suara Ying Huan-Huan bergema di langit, menyebabkan semua orang bersukacita sambil resah pada saat yang sama. Mereka bersukacita karena mereka masih memiliki satu tahun lagi. Namun, mereka mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelah satu tahun. Sampai sekarang, pasukan aliansi tidak banyak berguna. Jika kita ingin menghentikan kiamat dari tiba dalam waktu satu tahun, hanya ada satu solusi. King Huan-Huan menurunkan matanya yang cantik sebelum dia dengan lembut berkata. Itu untuk membuat lambang simbol lain. Petik 2. Banyak ahli yang tak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar ini. Lagi pula, semua orang tahu bahwa musibah itu bisa dihindari jika ada leluhur simbol lain. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk mencapai tingkat budidaya simbol leluhur? Lindong menatap penuh perhatian pada Ying Huan Huan, sementara sensasi gelisah di hatinya perlahan-lahan meningkat. Selanjutnya, aku akan mengaktifkan semua energi di dunia ini, bergabung dengan para master kuno. 8 simbol leluhur yang agung, 9 objek ilahi kuno, Ying Huan-Huan tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berteriak. Sementara itu, suaranya yang sedingin es terdengar lebih keras dari sebelumnya. Bantu aku menjadi leluhur, kegemparan, keributan yang mengguncang bumi segera meletus di dalam pasukan aliansi. Bahkan, kejutan kaya dan padat segera melonjak dari dalam mata mereka. Namun, segera setelah itu, kegembiraan liar dan tak terkendali mulai naik ke wajah mereka. Jika Ying Huan-Huan benar-benar dapat maju ke tahap Ancestor legendaris, bukankah itu berarti akan ada Ancestor simbol kedua di dunia ini? Kelompok Life Dead Master terkejut ketika mereka menatap Ying Huan-Huan. Apakah dia akhirnya akan memobilisasi kekuatan itu dalam upaya untuk masuk ke tahap Ancestor? Mencoba masuk ke tahap Ancestor. Ketika Lindung mendengar kata-kata Ying Huan-Huan, gelombang juga diaduk dalam hatinya. Bahkan, Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia tenang. Setelah itu, dia mengepalkan giginya dan berkata, Peluang apa yang berhasil kamu tembus ke tahap Ancestor? Lagi pula, apa yang akan terjadi padamu jika kamu gagal? Petik dua. King Huan-Huan menggunakan kristal seperti matanya yang cantik untuk melihat lindung sebelum dia menjawab. 30% Jika aku gagal, reinkarnasi aku akan hancur dan aku akan binasa. Petik dua. Segera, suasana gembira di gurun membeku. 30 mengapa begitu rendah? Banyak ahli yang saling memandang, sebelum mereka segera tertawa pahit. Sepertinya mereka terlalu optimis. Lagi pula, bagaimana bisa begitu mudah untuk maju ke tahap Ancestor? Bahkan, bahkan seorang tokoh legendaris seperti Ice Master hanya memiliki peluang keberhasilan yang sangat rendah. Selain itu... Konsekuensinya jika seseorang gagal terlalu mengerikan. Lindung menatap Ying Huan-Huan dengan penuh perhatian. Ini adalah sesuatu yang telah diantisipasi. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Apa yang terjadi jika kamu berhasil? Mata seperti kristal Ying Huan-Huan tampaknya menyusut pada saat ini. Sebelum dia berkata, Jika aku berhasil, itu berarti aku telah berhasil. Apalagi yang ingin kamu ketahui. Petik dua, Master Kehidupan Kematian. Boleh aku bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Lindong memandang kelompok live death master dan bertanya. Yang terakhir ragu-ragu sejenak. Sebelum dia menghela nafas dengan tenang dan berkata. Adik junior, pada titik ini. Tidak perlu lagi menyembunyikannya darinya. Jika kamu gagal dalam upaya kamu untuk masuk ke tahap Ancestor, reinkarnasi kamu akan hancur. Namun, jika kamu berhasil, kemungkinan semua emosi kamu akan membeku juga. Sebenarnya, guru menyebutkan ini sebelumnya, bahwa kamu berbeda dari kita semua. Petik 2. Memang, Lindong tanpa sadar mengepalkan tangannya sementara jejak kemarahan melintas di matanya. Setelah itu, dia menatap Ying Huan Huan dengan penuh perhatian sebelum dia terkekeh. Betapa mulianya dirimu! Dengan kata lain, apapun hasilnya, tidak akan ada akhir yang bahagia. Kenapa wanita ini selalu bersikap seperti ini? Ketika Ying Huan Huan melihat kemarahan membakar di mata Lindong, dia tidak mundur saat dia terus menatap kembali padanya. Sementara itu, ada tekad yang tidak diragukan di matanya. Tatapan ini berlangsung sesaat. Sebelum ekspresi Lindung tiba-tiba menjadi cerah. Ini karena dia bisa melihat ketidakberdayaan dan keragu-raguan yang tersembunyi di balik penampilannya yang teguh. Karena itu, ia melunakkan suaranya dan bertanya, apakah itu orang lain? Apakah ada orang lain yang merupakan kandidat yang lebih baik dari aku? Bulan Sabit Ying Huan-Huan seperti mengangkat alis dengan angkuh sebelum dia bertanya. Saat ini, aku kandidat yang cukup baik, kan? Lindung mengepalkan giginya dan berkata, memang, sampai sekarang, dia telah maju ke tingkat master istana ilahi. Mungkin, dia sedikit lebih lemah dari Ying Huan Huan. Namun, sampai sekarang, tidak mungkin dia akan kalah dari master kuno lainnya. Tidak mungkin, Ying Huan Huan meluruskan alisnya yang berbentuk bulan sabit, sebelum dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Kamu, Lindung menjadi marah ketika dia berteriak. Apakah kamu benar-benar gatal untuk menjadi penyelamat dunia? Ini adalah takdirku. Ying Huan, Huan menjawab dengan lembut. Lin Dong mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara itu, tubuhnya bergetar saat dia menatap Ying Huan Huan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghirup udara dalam. Sebelum ekspresi wajahnya menjadi kesepian dan tertindas. Suaranya sedikit serak ketika dia berkata, Apakah ini keputusan terakhirmu? Jelas bahwa aku saat ini memiliki kualifikasi. Mengapa kamu harus bersikeras bertindak seperti ini? Ketika Ying Huan Huan melihat ekspresi Lindong yang tertindas, dia tanpa sadar mengepalkan batu gioknya sebelum dia mengertakkan gigi dan perlahan menganggukkan kepalanya. Lindong tersenyum tipis, sementara itu ada kelesuan dalam senyumnya yang tidak bisa disembunyikan segera. Ekspresi acuh tak acuh muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Kalau begitu, semoga sukses." Setelah dia berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. "Unggu, selama tahap akhir, aku akan membutuhkan kekuatan batu leluhur dan simbol leluhur. Aku harap kamu dapat mengendalikan mereka dan membantu aku." Ketika Ying Huan Huan melihat Lindung berbalik untuk pergi, sensasi pahit memancar ke dalam hati yang sedingin es, namun dia dengan paksa menekan emosinya sebelum dia segera berbicara tubuh Lindong gemetar dengan lembut dia berbalik sebelum menatap Ying Huan Huan dengan lesu saat ini berhadapan dengan tatapannya bahkan Ying Huan Huan tidak berani menatap langsung sebaliknya dia dengan lembut mengalihkan pandangannya bisakah aku mengajukan satu pertanyaan terakhir padamu lanjutkan Lindong perlahan mengepalkan tangannya kemudian dia menatap Ying Huan-Huan sebelum dia mengartikulasikan setiap kata dengan jelas. Saat ini, apakah kamu Ice Master atau Ying Huan-Huan? Ying Huan-Huan terdiam. Banyak ahli dalam pasukan aliansi melihat mereka berdua. Jelas, mereka menyadari bahwa ada hubungan yang rumit di antara mereka berdua. Mereka berbalik untuk saling memandang meskipun mereka tidak berani berbicara. Lin Dong menatap Ying Huan-Huan yang telah turun ke dalam kesunyian. Seolah-olah dia tiba-tiba mengerti, dia tersenyum tipis sebelum berkata, Itu juga, biarkan dia tetap di hatiku kalau begitu, terima kasih. Setelah dia berbicara, Lindong menjentikkan tangannya. Segera, tiga simbol kuno melesat keluar dari dalam tubuhnya dan terbang menuju Ying Huan Huan. Akhirnya, jejak darah melintas di jari Lindong, sebelum ia dengan lembut menarik garis di udara. Saat garis darah itu ditarik. Ketiga simbol leluhur tiba-tiba bergetar hebat, samar-samar suara mendengung meletus sementara emosi yang tidak mau menyebar. Batuk, Lindong menutup mulutnya dan batuk. Jejak darah sebenarnya muncul di sudut bibirnya, sementara wajahnya juga menjadi lebih pucat. Ternyata dia benar-benar secara sepihak memutuskan hubungannya dengan tiga simbol ancestral. Lindong, saudara Lindong, kakak laki-laki, Ling Kingzu, Kingtan. Little Flame dan yang lainnya mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat ini. Lindong melambaikan tangannya, sebelum dia sekali lagi menyentak lengannya. Menyusul kemudian, batu leluhur, grid desolate tablet dan mysterious divine palace muncul. Akhirnya, dia berbicara dengan suara samar. Pergi dan bantu dia. Lindong, kamu, yang muncul dalam sekejap. Dia menatap Lindong sebelum dia berkata dengan cemas. Lindong tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang harus aku lakukan juga dan aku khawatir tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Karenanya, ini satu-satunya cara. Petik dua. apa yang akan kamu lakukan? Yan cepat bertanya, lulus kesengsaraan reinkarnasi, kata Lindong lembut. Yan tertegun, dia melihat ekspresi Lindong sebelum sensasi gelisah tiba-tiba melonjak. Lewati kesengsaraan reinkarnasi pertama. Lin Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebelum dia menjawab, mereka bertiga. Yang tertegun, sementara itu, berdiri di langit. Ying Huan Huan, yang menatap kaget pada tiga simbol ancestral di depannya, tiba-tiba bergetar. Tuan Ice Master, aku harap kamu akan berhasil. Karena tidak ada yang tersisa untuk aku lakukan. Aku akan bergerak terlebih dahulu. Petik 2, Lin Dong menangkupkan tangannya ke arah Ying Huan Huan. Setelah itu, dia tidak berlama-lama. Tubuhnya bergerak sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang dengan cepat dari wilayah Suan Barat. King Tan, Ling King Little Flame dan Little Martin dengan cepat mengikuti setelah melihat ini. Banyak individu yang tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat perkembangan ini. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa hal-hal berkembang sampai tahap ini. King huan, huan mengulurkan tangan panjangnya yang dingin dan sedingin es, sebelum dia meraih tiga simbol leluhur, batu leluhur dan benda-benda suci lainnya. Mata indahnya yang seperti kristal agak linglung saat dia memandang pria itu, yang menghilang ke cakrawala. Tiba-tiba, sensasi mengerikan muncul di dalam hatinya, dan itu menyebabkan dia menggigit bibir merahnya. Bahkan, jejak darah merah crimson mulai meresap. Sementara dia sedang ditatap oleh banyak penonton, dia dengan lembut mengangkat wajahnya yang cantik sebelum dia menggunakan suara. Itu hanya terdengar olehnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku selalu berbohong padamu. Maaf, sungguh. Aku pantas dibenci. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku.